Selamat sore teman-teman semua. Sore Ci. Ci. Ci. Mudah-mudahan materi sudah dilihat. Hari ini kita lebih ke diskusi dan nanti ada aktivitas. Jadi buat teman-teman yang bisa tulis nomor kelompok di depannya, bantu tulis nomor kelompoknya ya. Di-rename dulu. Teman-teman kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul di Zoom Meeting ini. Kami hari ini akan bahas tentang looping dan Ray, biar tolong kami, aktivitas kami hari ini, koneksi internet kami bisa lancar, dan juga kami bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Haleluya. Amin. Baik, teman-teman. Um, hari ini kita akan bahas tentang Looping dan Array sebetulnya itu materinya sudah dibahas waktu yang lalu nah jadi kita akan lebih ke aktivitas ya teman-teman buat eh, aktivitasnya nanti kita akan manfaatkan breakout room minta bantuan untuk teman-teman tambahkan nomor kelompok di bagian depan jadi nomor kelompok underscore nrp underscore nama kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini sebelum kita aktivitas boleh bantu nyalakan kameranya Baik ya teman-teman, lihat ke kamera semuanya Senyum, tahan 3, 2, teman, Pastikan Anda bisa nulis ke sini ya Bisa nulis ke whiteboard ini Tentang Ray, ada yang mau nanya dulu nggak teman-teman? Sudah ada ya, sudah ada semua. Oke, hari ini kita akan uh, kerjakan 10 soal. Uh, 10 soal, <lacht> langsung deg-degan ya. Tentang looping teman-teman, ya tentang looping. Waktu pengerjaannya hanya 10 menit saja. Uh, janganlah, jangan 10 menit. Pengerjaannya 20 menit sampai jam 4 sore. Silahkan boleh diskusi di... Breakout room, nanti setelah, setelah itu jam 4 kita akan kembali ke main room sini. Kalau sampai teman-teman nanti pada saat mengerjakan ketemu error, teman-teman boleh bawa itu di main room. Nanti teman kita di kelompok lain mungkin yang akan menjawab. Seperti itu ya, ada 10 soal. Kita akan undi soalnya ini teman-teman. Tapi waktunya sampai jam 4 ya. Hanya sampai jam 4 nanti balik ke main room. Penulisannya, kalau bisa, kodingannya seminimal mungkin. Jadi jangan sampai terlalu banyak koding. Kalau misalnya ada cara efektif lebih pendek kodingannya, silakan pakai kodingan yang lebih efektif. Gimana caranya supaya adil ya milihnya? Kelompok satu soal keberapa, kelompok dua soal keberapa. Apakah kita setuju kalau kita random? Pakai will of name. Setuju ya? Supaya adil baik saya siapin dulu siap-siap ya teman-teman itu soalnya jadi nanti ketahuan siapa soal yang mana di random aja cik ya nggak nah, maksudnya di random pakai pakai satu satu bisa bisa pakai ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan 9, 10 jangan salah ngejain soal ya teman-teman ya